halo guys welcome back to bongkat buah m seperti biasa kita memainkan modal sedekah ya guys ya dan hmm, kali ini banyak akun yang up ya guys ya mari kita saksikan dan untuk kalian semua bagaimana kabar kalian dan bagaimana kabar sedekah kalian hari ini semoga kalian semua di up ya guys ya walaupun tidak jackpot <laughs> yes. oke okay, sekarang langsung saja ke permainannya seperti biasa kita main di jinjin ya guys ya akun utama selalu gue mainin di Jinjin -jin ya buat cari pecah gentong. Cuman kalau udah dapat modal kita kasih makan Papa ya guys ya. Si dapat skater isinya 40 m ya guys ya dan langsung masuk ke Papa. <tuh> Biasanya gue 100 m lebih baru pindah ke Papa ya guys ya. Cuman keseringannya gue bawa modal sedikit baru dikasih di Papa cok. Jadi Udah nggak usah ngumpulin sampai 100M ke atas ya guys ya baru kita pindah ke papa pokoknya kalau dapat 20M ke atas langsung pindah papa itu lebih bagus guys Oke langsung ke permainannya guys ya sini dapat modal guys ya <koh> Walaupun belum ada scatter Pokoknya kita cara bermainnya kayak begini aja guys kasih makan ya guys ya langsung masbet mas mas aja jangan takut cok Mati tanam aku masih banyak nih anjas oke okay, disini masih mencari-mencari <tuk> <tuk> dan ternyata dihabisi ya guys ya tidak semudah itu perguso uh, Ini masih ada bonusnya tenang coba masih ada bonusnya kita klaim-klaim lagi lah uh, okay. <tuk> nah <tuk> penampakan yang gurih ya guys ya ternyata dihabisi lagi dan kita langsung ganti akun ke selanjutnya ya guys ya. akun selanjutnya Nah, di sini kan dapat modal 20M ya, guys ya. Langsung aja, Cok, pindahin aja. Jangan takut anjir. Kan di sini dikasih modal. Wih, itu sayang sekali sih kakeknya tidak kena, Cok. Coba kena. Dapat kali pola mega. Wih, tiga skater ya, guys ya. Dari max bed Apakah akan langsung jadi atau di php uh, uh kakek biru kakek merah aduh tadi tidak kena ya guys ya sayang sekali oke dapet 1b100 ya dan total chip di tangan 1b200 sekarang langsung gas 100 pin aja ya guys ya karena kalau belum 1b500 permainan masih terus berjalan ya tidak akan di stop oke masih dipantau Ayo lah skater lah, biar langsung jadi ya, guys ya. Berharapnya begitu. Oke, dapat diguin ya, guys ya. Perlawanan-perlawanan yang sangat membagongkan <tuh> Oke. Okay. Masih muter-muter? Mulai ngeslong guys, mulai ngeslong nih. Mulai panik ya, guys ya. <tuh> mulai panik nih. Apakah akan di PHP oleh Leon? Aja, si Leon ini Kejam ya guys ya Lebih kejam daripada pacar kalian Anjir ya <gaduh> in mulu anjir sama si Leon Aduh <gaduh> Bau-baunya, bau-baunya Ya guys ya Aduh Chipnya sudah serat menginjak 100m, 80, 70, 50 Dan dikasih lagi ya guys ya Dikasih harapan lagi ya guys ya <gaduh> kira tumbang ternyata up lagi bro anjas, oke okay, apakah akan comeback ini uh, East, the, the real is comeback ya guys ya pokoknya ente ente ente semua jangan panik ya guys ya jangan dikeluarin ke roomnya cok mau habis habis sekalian naik naik sekalian ya guys ya pas rain aja lo, wis dapat skater, bau jadi nih ayolah tirainya lah Oke, kena kakek merahnya Aduh Apakah kan jadi, masih kurang ya guys ya Masih kurang ya Kembali ke chip awal ya guys ya Kampret, kampret Apakah ini hanya php Ataukah akan dikasih jackpot kakek merah di max bed Anjas Kalau jackpot mah auto sawer-sawer ya guys ya Oke, okay, kita kembali ke permainan. Chipnya mulai disedot dan ditambah lagi, ya guys, ya, mendapat big mom dari 200m. Oke, okay, petasan, koin bolong, koin bolong lagi. Anjas, dua tirai kakaknya gak kena. Masih dipantau, ya guys, ya, masih dipantau, masih dipantau. Apa yang terjadi? terjadi apa yang terjadi <tuh> <tuh> Mulai panik ya guys ya. <tuh> panik gak? panik, gak? panik lah, masa enggak? Paniklah enggak jadi sedot lagi. <tuh> Di sini gua mainnya sambil aduh, Leon, Leon. Mau up up enggak enggak. Jangan dipermainkan lah, anjat. Tapi gue karena mentalnya udah kuat ya guys ya Jadi gue gas terus aja lah Abis-abis sekalian lah Naik Naik sekalian ya guys ya Yang penting kita udah Berusaha Untuk max bet ya guys ya Karena lucky max bet Anja tira 3 kodok ya guys ya Aduh itu dua kodok Kurang satu ditambah wih <laughs> <laughs> Sangat lumayan ya guys ya Dan jadi lagi ya, guys ya. Jadi lagi ya, guys ya. Anjas. Di sini seperti biasa kita spin-spin santuy ya, guys ya. Spin-spin santuy. Siapa tahu kan, tahu siapa. Kemarin kan soal kemarin-kemarin juga gua waktu spin-spin santuy gini dapat jackpot kakek merah ya, guys ya. Tapi di video kali ini kagak ya, guys ya. Ini gua pastiin ya, guys ya, karena akunnya sudah top up. Jadi gua pastiin aja 1500 500 dan kita hilangin dulu satu bainya kita bawa yang 500 m aja ya guys ya buat apa coba bawa-bawa yang <coughs> 1 <1B> beli 500 <coughs> intinya ini jam dan tanggalnya ya pokoknya intinya kalian utamakan hasil ya guys ya kalau sudah di up simpan dulu ya guys ya dan ini kita lanjutkan gua pengen Main di panda aja lah, panda. woi salah room ya, guys! Ya, salah masuk kamar. Sorry, sorry. <tuh> Penasaran, cok? Udah lama kita tidak menginjakkan panda, ya, guys! Ya, takutnya kalian bosan, cok. Kalau buat di-up-nya, cuma di apa terus, ya, guys? Ya, jadi kita korbankan, apakah akan ada yang mantap-mantap? di sini gua nggak langsung max bet ya kenapa bang nggak max bet karena kalau panda max bet ngeri cok <cuma> cuman beberapa spin doang kalau nge-slong lihat ini juga disedot cok parah parajir begitu <cuma> gua bet 17 ya bukan bet max bet emang kampret nih si panda <cuma> karena gua orangnya dendaman ya guys ya <cuma> karena gua orangnya dendaman jadi Gua hajar, gua hajar ya, guys. Ya, gua hajar panda lagi, ya guys. Ya, gua gak mau tahu balikin chip gua yang tadi, <laughs> balikin chip gua yang tadi. Jadi gua hajar langsung di panda, ya guys. Ya, gak di papan dulu. Papa gua stop dulu, ya guys. Ya, gua mau hajar si papa dulu. Eh, gua maksud gua, gua mau hajar si panda. Sorry, ya guys. Ya, typo. Dan ternyata dihabisi ya guys. Ya, aku selanjutnya, ya guys. Ya, seperti biasa kita cari modal jinjin bosi aja ah, ya. pokoknya kalian cari modal di jinjin Jin paling enak ya guys ya tapi kalau kalian yang sering cari modal di doppu bagus juga sih guys cuman gua lebih suka di jinji kenapa bang karena pica getongnya lumayan ya guys ya oke di sini langsung ke panda lagi ya guys ya seperti yang gue bilang tadi karena gua orangnya gimana <gum> ya guys ya penasaran bukan dendam ya penasaran cok penasaran bukan panas tarang ya guys ya <gum> dikocok dikocok Aduh ayolah di sini pokoknya banyak penampakan-penampakan bagus ya guys ya cuman videonya hanya sedikit aja yang gua masukin karena kalau semuanya gua masukin cok. ban jujur aja banyak ya guys ya yang aku momen-momen di up terus dihabisi lagi banyak Oke okay, dapet 30 seperti biasa ya guys ya kita injak si panda ya guys ya Hai dere dere dere dere dere ya dere dere dere dere dere dere jangan langsung dere ya kalau dere dere dere di sini kita langsung dapat 8. Beh, dapat megachat ya, guys ya. Otomatis setelah dapat megachat pindah lagi ke pantai ya, guys ya. Mau tidak mau suka tidak suka kita gas ya, guys. Ya. Crot-crot. Wih, empat ya, guys ya. Dapat 4 ya. Nah, di sini kita lihat tangan dewa, tangan dewa, tangan dewa, tangan dewa. Crot! anjas tangan buluk ya, guys ya. Ternyata kena cacar air, cok tangannya jadi dua kali delapan. Kaper, kaper, gue udah seneng-seneng dapat empat skater di kalinya. Dua kali delapan emang tangannya kalau busuk ya busuk aja ya guys ya. Aduh, sorry ya guys ya. Harusnya gue kalau ada seseorang di sini, mungkin gue nyuruh dia yang nyepin ya guys ya. Karena gak ada, gue lagi sendiri, gue pencet ternyata dua kali delapan. Aduh dan kita lihat ya guys ya isi skaternya udah mencapai 900m ya guys ya sangat lumayan tapi masih manyun ya guys ya kenapa masih manyun bilang karena kalau segini belum bisa kita atongi ya guys ya nah ini jam dan tanggalnya ya guys ya dan by the way akun gua masih sisa 200 akun ya guys ya yang belum gua mainkan gua putuskan untuk record dulu lah nanti kalau ada yang up lagi kalau nggak ada yang bagus-bagus gue upload lagi, oke. Okay? <coughs> Untuk sementara, mohon maaf ya, guys. Ya, belum bisa live paling gua konten-konten dulu ya. Kalau konten-konten udah lancar, baru kita nanti live lagi ya. Oke, okay? kembali ke permainan dan keselung banget, anjir. <coughs> Biasanya setelah skater tuh selalu ada skater deketan, di Pak, di panda ya, guys. Ya, segini gua nggak naik bed, cok. Apalagi gua naikin bed ya. Aduh, ternyata ditumbangkan lagi. <gif> Emang Leon ini kadang-kadang kadang-kadang ya, guys ya. Oke, cukup sekian videonya. Jangan lupa like, comment, and share ya, guys ya. Bantu share-share-nya agar makin ramai lagi biar gue semangat bikin kontennya dan semangat untuk berbagi buat kalian. Tolong ya, guys ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih buat semuanya. See you next video. Bye.